Hari ini saya cuma mau cerita satu Satu cerita Tapi kisah ini akan menyelesaikan masalahnya Orang-orang yang punya hutang Ini langsung pada seger semua ini Orang-orang yang punya hutang Insya Allah akan selesai masalah Masalahnya Berkat cerita yang satu ini Tapi syaratnya satu Syaratnya Jangan matikan nabimu Jangan wafatkan nabimu, jangan hilangkan nabimu Muhammad SAW. Nabi hanya pindah dari alam dunia, pindah ke alam barzah, pindah ke sana Bahkan tubuhnya nabi tidak mati, tubuhnya tidak mati Nama kematian buat nabi hanya keluarnya roh, keluarnya roh dari jasad Tapi jasadnya nggak meninggal, jasad nabi tidak mati Baru jasadnya syuhadak saja masih hidup. Sayyiduna Hamzah, Taala Anhu, Setelah 40 tahun, kuburannya digali, karena mau dibuat jalur perairan, dipindah, ada salah satu alat gali, yang kena tubuhnya, jenazahnya. Setelah 40 tahun, masih mengucurkan darah segar. Setelah 40 tahun, masih mengucurkan darah segar. Itu paman Nabi dan sahabat, nak, Nabi sama Allah dimuliakan seperti itu Apalagi Nabi Muhammad SAW, Di dalam Al-Quran jelas Disebutkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah Jangan kamu kira mereka meninggal Justru Allah juga ngomong Gak boleh mengira beliau-beliau meninggal Bahkan yang ngasih nama hidup itu bukan saya Yang ngasih nama hidup itu bukan ulama Yang ngasih nama hidup itu bukan Nabi Muhammad SAW tapi Allah sendiri yang mengatakan, bal -ahya, mereka itu sungguh hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yurzakun, dan bukan cuma hidup, ada yang hidup gak dapat rezeki, tapi ini hidup yurzakun, terus diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru kerasnya orang-orang yang syuhada, lantas bagaimana dengan kelasnya, imamnya para syuhada, imamnya para nabi, imamnya para roh, Rasul, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasabi wa, wa Sallam, wa jadi rasakan dulu jenengan semua. Anda semua, kita semua punya nabi yang hidup di alam sana, yang bekerja di alam sana, yang bergerak di alam sana, gak pernah berhenti, terus memantau umatnya, termasuk sore hari ini, menerima sholawat dan salam jenengan. Semua diterima itu sholawat dan dan salam, karena ini kiriman diterima oleh Nabi Muhammad SAW. bahkan jelas alamatnya dari mana, nah itulah bejonya saya, majlis ar -Rawdoh. padahal ini maulid-maulid jamuri betul ya, nah tempatnya majlis ar -Rawdoh. yang ngirim jamuri, yang ngirim jamu jamuri, dan kawan dan kawan-kawan, semua dapat dicatat oleh Nabi Muhammad s.a.w nah kalau udah seperti itu apa keuntungan yang didapat ini, banyak orang yang lupa banyak orang yang nggak paham banyak orang nggak ngerti di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala'anuh sahabat Jabir ini punya kebun kurma dan dia punya hutang kurma punya hutang kor, kurma masalahnya utangnya sama Yahudi Yahudi yang benci Nabi benci Islam karena tidak setiap Yahudi benci Ya Yahudi itu bang bangsa istri Nabi Saidah Sofia juga seorang Yahud, Yahudi yang dibenci itu adalah ajarannya Yahudi yang memusuhi es, Islam lah ini udah ajarannya Yahudi orangnya Yahudi pula bencinya sama Nabi luar luar biasa ketika melihat ada satu sahabat punya hutang belum bisa bayar belum bisa mbak bayar maka Yahudinya seneng ini saatnya untuk menghina sahabatnya Nabi ini saatnya untuk merendahkan sahabatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa Wasallam maka datanglah yahudi ke kebunnya jabir bin abdullah radhiyallahu anhu untuk nakih utang ibu-ibu pernah diparani ditagih tahu rasanya diparani gak punya duit enak rasanya ya diparani sama orang yang badannya mungkin gede-gede mungkin badannya tidak tidak enak dilihat wajahnya serem itu tidak seberapa, tapi kalau yang nyamperin ibu-ibu mulutnya cerewet, itu luar biasa bayarkan, oh, Wah, itu lebih dari pria-pria yang badannya bak, besar itu, yang cerewetnya luar luar biasa kalimatnya menusuk dan merobek, robek jiwa dan menyebabkan ibu sakit hati ketemu orang yang seperti itu hari itu Yahudi datang ke tempatnya Jabir Nabi Muhammad SAW dimintai tolong sama Jabir ya Rasulullah, tolong utang saya ini biar bisa ditunda dibayar tahun depan Yahudinya tidak diajak bicara, Nabi ngajak sahabat, ini kerennya di sini, hebatnya di sini, ada satu teman Nabi, sahabat Nabi punya utang, uangnya buat bayar gak cukup, kebunnya buat bayar gak, gak cukup, Nabi Muhammad SAW tidak duduk di rumahnya, tapi Rasulullah SAW ngajak sahabat sahabatnya, yuk kita ke rumahnya Jabir. Ayo kita ke kebunnya Jabir kasihan itu Jabir diguduk Yahudi Jabir disamperin Yahudi Ini Yahudinya lagi nageh Jabir Mau menghinakan Jabir Berangkat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Kemudian Rasul sendiri yang ngajak ngomong bicara si Yahudi Artinya Nabi SAW tokoh masyarakat Rasul punya jabatan Punya kedudukan Mau membela orang yang ditagih hutang, mau membela orang yang terlilit hutang. Saat itu, Nabi belum punya duit karena Nabi kalau punya duit teknok-tekno, tidur -tekno, langsung, dibagi-bagi langsung. Ha? Habis, apa sabda Nabi buat orang yang terlilit hutang? Kadang ini mubah, nggak paham. Kemudian menyebutkan hadis yang seakan-akan orang meninggal punya hutang itu sengsara, salah dulu Nabi Muhammad SAW bersabda. Siapa yang meninggal punya hutang, saya tidak akan sholatkan jenazahnya. Maksudnya bukan karena benci. Nabi tidak mau nyolatkan jenazahnya dulu. Minta sahabat yang punya duit beresno ini bayari hutangnya. sehingga masuk kubur udah selesai, gak ada hutang piutang. Kalau kita, alhamdulillah sudah niru. Kalau ada hutang piutang, jadi tanggungan saat saya, tanggungan kami atau keluar? keluarga. Jadi Nabi nggak mau sal Ada umatnya yang meninggal dalam keadaan masih punya hu hutang, makanya Nabi ngomong sama sahabat tidak sama mulai sholat dulu sebelum hutangnya dilunas, dilunaskan tapi begitu Nabi punya hutang apa sabda Nabi Muhammad SAW siapa yang meninggal punya hutang? Nabi punya uang ya siapa yang meninggal punya hutang? saya yang punya hutangnya saya yang lunaskan uh, uangnya kalau dia nggak punya hutang biar uangnya milih ahli, wa, ahli warisnya kalau punya hutang, aku yang bereskan mana konglomerat sekarang yang berani ngomong begitu Mana saudara yang berani ngomong begitu? Mana umat Islam yang berani ngomong begitu untuk orang yang tinggal di satu kampungnya? Yang di kampung ini yang punya hutang, kalau meninggal aku yang lunaskan. Mana yang seperti itu? Nabi Muhammad SAW bangkit, membela sahabatnya, diajak ke rumah Jabir sampai di situ. Nabi ngomong langsung sama yang namanya Yahudi. Eh Yahudi, gini aja, kalau boleh pembayarannya ditunda. Itu ditunda diundur kasih perpanjangan waktu Yahudinya Yahudinya ngomong ya Abel Qasim Wahai Abel Qasim julukan Nabi Muhammad s.a.w. Wahai Abel Qasim tidak bisa hari ini juga harus dibayar Bu kalau jenengan ditagih utang 5 miliar hari ini harus dibayar ngeluh atau enggak ngeluh ngeluh ya punya uang cuman 100ribu tagihannya 5 miliar pusing atau enggak pusing pusing, lah ini Nabi Muhammad SAW datang, kasusnya begitu kebun korma ini buahnya cuma sedikit hutangnya bertonton jadi nggak mungkin bisa dibayar maka Nabi mengatakan kepada Yahudinya tunggu sebentar, kemudian Jabir bawa korma sedikit bawa korma sedikit, disuguhkan Nabi Muhammad SAW, itu adabnya sahabat kedatangan Nabi sepunyanya apa ya disuguhkan ini Rasulullah, korma muda disuguhkan, setelah itu Nabi Muhammad SAW ngelilingi kebun kormanya Jabir, kebun kormanya dikelilingi, dilihat muter, dilihat muter, ya memang gak cukup, jumlahnya buah korma itu gak mungkin cukup untuk mbak bayar. Maka Nabi Sallam kemudian tanya sama Jabir, dimana biasanya kamu duduk-duduk di kebun korma ini, tempat yang biasa kamu gunakan untuk nongkrong, kalau bahasa kita gazebo nya ya, di mana? Ya gazebo nya di mana Rasulullah tanya di mana itu? Di sini ya Rasulullah. Saya, saya biasa berteduh di sini. Ya udah, saya tak tidur sebentar. Bayangkan ini, ditagih utang sama Yahudi, ditinggal tidur sama Nabi. Tiruan. Maksudnya apa? Utang nggak usah dipikirin. Utang nggak usah dipikirin. Yang nagih di depan ini ya, nggak dipikirin. Tinggal tidur. Tidur Nabi Muhammad Ini nanti bisa dicek di syarah Fathul Bari, syarah Bukhari ya. Juga di kitab-kitab syarah Bukhari yang lain. Tidur Nabi SAW kemudian bangun Datangi lagi Yahudinya Karena masih masih meksa Harus dibayar hari itu juga Rasul berkata Gimana bisa tidak ditunda dulu pembayarannya Kasih perpanjangan. Tidak bisa harus hari ini Ya sudah Nabi SAW keliling lagi Tawaf Ngelilingi kebun kurma Ditawafi Setelah selesai ditawafi Nabi bilang sama Jabir Jabir sudah sekarang kamu Apa namanya panen tuh kurmanya Bayarkan Panen, bayarkan Saya tidur dulu, Nabi tidur lagi Asik ya Tidur, bangun tidur Nabi nanya sama Jabir Gimana, udah beres Beres ya Rasulullah Itu hutangnya korma lunas semua Bahkan ini korma saya nggak berkurang Panennya lebih banyak dari panen Bertahun-tahun ini, ini enggak masuk akal ya Rasulullah Disitulah Nabi bersabda Ashadu anni Rasulullah Aku bersaksi, aku adalah Rasulullah Kalau bahasa kita saya nabi, saya rasul. Ya. Rasulullah bangga dengan kerasulannya. Aku bersaksi, aku adalah rasulullah. Selalu ada nabi. Allahumma salli ala. Pelajarannya apa? Pelajarannya banyak, tapi saya mau garis bawahi satu: lah kamu kalau ada masalah, nabimu buat buang. Kamu punya masalah, nabimu kamu singkirkan. Kamu punya masalah, seperti enggak punya nabi. Sahabat, ada masalah, punya nabi. Sahabat ada masalah tahu punya Rasul, makanya yang ngomong sama nabinya, ngomong sama Rasulnya. Nah kalau sudah jadi sahabatnya Nabi, jadi temennya Nabi, Kalau punya masalah Nabi selesaikan. Nah kenapa kita sekarang ada masalah nggak selesai-selesai, nggak pernah menjadikan Nabi sebagai teman, nggak pernah menjadikan Nabi sebagai sahabat. Beda dengan para kiai dan Habib-Habib tempo dulu. Habib dan Kiai tempo dulu itu tidak pernah mengajarkan. Pakailah pakaian dengan tangan kanan, melepas dengan tangan kiri, gak seperti itu, tapi para habib dan para kiai ngajari, pakailah pakaian, bayangkan gimana Nabi pakai pakaian, Nabi kalau pakai pakaian tuh kamu bayangkan dulu, Nabi kalau pakai pakaian, tangan kanan dulu, kalau melepas, tangan kirinya, Rasulullah SAW, kalau pakai sandal, kaki kanan, kalau melepas kaki kiri, bukan masalah kanan kirinya, tapi suruh bayangkan nabinya, suruh bayangkan rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita udah seperti itu, jalan kita bayangkan gimana Rasulullah pakai sandal, kemudian jalan kita bayangkan bagaimana Rasulullah berjalan, duduk kita bayangkan bagaimana Rasulullah dulu Maka kalau kita punya hajat ada masalah, tinggal ngomong kanjeng Nabi, pengen beli rumah nggak punya duit ngomong -ngom. Kamu kira ini semua jadi begini karena saya punya duit? Enggak. Tapi gara-gara saya rajin ngomong, ya Rasulullah, Cucukmu yang agak agak nyebelin di Solo ini, banyak dosanya, banyak salahnya, punya utang banyak, punya hajat banyak. Please, mintakan sama Allah lunaskan. Mintakan sama Allah selesaikan. Mintakan sama Allah. Nah, kalau Jabir sahabat, Jabir itu sahabat, Nabi datang ngurusi. Masa saya cucunya enggak diurusi? Enggak mungkin. Maka saya, masa saya cucunya nggak diurusin gak mungkin. Lantas bagaimana dengan anda? Bip, saya bukan cucu Nabi. Tenang, anda semua bisa jadi saudara Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadis mengatakan, sungguh saya kangen sama saudara saya. Maka sahabat ngomongnya Rasulullah, kan kami ada di sini, kami saudaramu. Kok dicari? Kenapa? Saya nggak cari kalian, kalian sahabat saya, bukan saudara saya. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah Orang-orang yang lahir nanti belum pernah lihat saya, tapi percaya sama saya, iman sama saya, bahkan rela kehilangan harta dan keluarganya, demi sekali melihat, melihat saya, itulah saudara-saudara saya, saya kangen, pengen melihat beliau-beliau itu, bayangkan, Nabi belum pernah ketemu kita, wujud kita belum ada, sudah dikangeni, sudah di, dikangeni, lah kalau kita sekarang bisa kangen sama Nabi, dengan baca solawat Barzanji, Maulid Dibak, kemudian kurdah, simtud Simtuduror, dan semisalnya Kita solawatan sama kangen, berarti kita jadi kelompok saudara Nabi Muhammad SAW Dan saudara sama saudara itu pasti saling membela, pasti saling men mendukung Kalau udah begitu, kamu punya masalah, Insya Allah nggak punya masalah Saya punya masalah, Insya Allah gak punya mak, masalah, kenapa yang turun tangan langsung Nabi Muhammad yang menyelesaikan langsung Rasulullah SAW nah biar rasul mau turun tangan biar rasul mau menyelesaikan saya kasih tip satu gak usah banyak-banyak mau bu wanipiro ya karena ini urusannya urusan masalah banyak orang zaman sekarang kan penuh ma masalah bingung solusi gampang ilmunya orang tua pegang tasbih baca nariah 4444 kali. Pegang tasbih baca munjiah 1000 kali. solawat, pegang solat, solawat solawat, masalahmu masalahmu. Ada orang ngomong, "Beb, ini kan urusan dunia. Masa solawat dipakai urusan dunia?" Loh, kamu tuh masa urusan dunia mau pakai apa kalau nggak pakai takwa? Urusan dunia itu diraih dengan takwa. Kamu punya hajat, pengen kau harus doa. Doa gak pakai solawat, gak diterima sama Allah. Sehebat apapun orangnya doa, gak pakai solawat, gak diterima sama Allah Subhanahu. Wa taala, sehebat apapun orangnya solat, gak pakai solawat, gak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu. Wa taala, sehebat apapun orang, khotbah jumat, gak pakai solawat, gak diterima oleh Allah Subhanahu. Wa taala, kalau hidupmu gak ada solawat, gak diterima oleh Allah Subhanahu. Ta'ala dan kalau kamu hanya ingat Allah gak mau ingat Nabi Muhammad SAW, Islammu ditolak oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sebelum minta apapun suruh mengedepankan Allah Rasulullah. Allah Rasulullah dalam solawat sudah ada semuanya. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Solawat itu nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad SAW. Nah setelah kita banyak solawat, awali doa dengan solawat, betul setelah kita banyak solawat baru ngomong ya Allah ini loh hajat saya ini loh masalah sa saya selesai makanya orang dulu ngajari begitu cuman ibu-ibu pokil tahu pokil bu curang ya merekayasa solawat kemudian mencurangi solawat nariah 4444 kali dibaca berjamaah satu orang ambil lima jagung 10 jagung saya nggak bicara fatihah kalau fatihah luar biasa fadilahnya luar biasa kemudian protes sama kiainya sama habibnya sama gurunya saya udah baca, baca nariyah berjamaah tapi hajat kok nggak kopul kopul habibnya jawab kopul cuman kopulnya juga berjamaah jadi dicicil saudara saudara kopulnya di, dicicil diangsur kalau pengen kopulnya cepat ya kamu sisakan waktu khusus minta izin sama suamimu saya suami kamu butuh mobil butuh rumah butuh hutang lunas iya dah kamu urus anak-anak aku izin ngurung diri di kamar 5 jam jangan diganggu. ngapain monaria pegang tasbih baca nariah 4444 kali setelah itu keluar ngomong sama suami jangan kamu pikir lunas hutangmu niru nabi nabi tidur nabi di, tidur dah silahkan pergi kerja Gak usah dipikir main-main sama anak Gak usah dipikir lunas lunas suaminya nanya lunas biye Duit tenang. Nabi yang bereskan, lah, "Cara dipin? ojok takut aku." Caranya gimana? Jangan tanya sah. saya. Saya janji Allah, wa min Allah akan kasih rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Diduga itu kalau kita pegangan salat sholawat, dan tidak mungkin sia-sia orang yang berpegang salat sholawat. Nah sayangnya kita-kita sukanya susah. Ini ibu-ibu jamur -ibu, ini kan gak ada wajah-wajah susah gak ada ya. Gak ada wajah-wajah susah gak ada. Walaupun hidupnya mungkin ada yang agak susah. Tapi tetap nggak susah, paham ya? Lah hidupmu penuh nikmat kok susah. Hidupmu penuh nikmat kok susah. Karena ini 30 hari sholawatan terus. Jadi ya, suami ditinggal loh ini. Suami pujuk. Bye, bye Pak sholawat dulu ya pak ya. 30 hari suaminya ditinggal. Dari mulai zuhur sampai magh Maghrib, anaknya ditinggal Serahkan suaminya, tolong urus anak-anak dulu ya Yang udah dewasa udah nak Mau ikut-ikut, gak mau ikut Kamu jalan san, sendiri Ibu berangkat, sholawatan Begitu pula ibu-ibu, lah kok ragu Hajatnya gak kabul, kan manusia aneh bin ajaib berarti gak percaya Sama nabinya, gak yakin sama Rasulnya, yakin sama Rasulmu Percaya sama na, nabimu Ikhwani rahimakumullah Terakhir, karena saya baru nyampe Dari jati barang Setengah tiga malam tadi saya masih di sini. Tadi jam 8 saya ceramah di Jatibarang. Barang. Eh ya, dari Jati saya balik ke sini. Nanti Maghrib saya ke Jogja insya Allah. Kemudian besok jam 6 pagi saya harus terbang ke Jakarta. Acara jam 9 sampai Asar. Padahal Asar saya pergi ke Bandung. Jalan-jalan terus asyik. Enak loh. Wajah saya wajah lelah atau bahagia. Lebakannya, berarti enak atau enggak enak? Enak, jalan-jalan toh, terus, asyik keliling terus, ya keliling terus. Ketemu orang Mumet, Saudara-saudara. Orang Mumet yang bisa bah bahagia. Terakhir nih, terakhir. Ini ibu-ibu ini perlu dijelaskan. Saya masih ingat kata-kata Habib Anies Ibu-ibu itu yang wirid-wirid-wiridnya jauh lebih banyak dari bapak-bapak. Bahkan mungkin ibu-ibu itu punya buku Doa terbanyak dibandingkan bapak-bapak. Yang paling hafal doa-doa, itu ibu-ibu. Doa pelunas hutang satu, doa pelunas hutang dua, doa pelunas hutang tiga, gitu ya. itu ibu-ibu. ibu Sangking mumetnya, wiridnya luar, biasa, itu ibu-ibu. Nah gini ibu, yang di atas juga, pemirsa di rumah juga. Sering ada orang yang ngomong begini, saya semakin rajin solawat, kok rezeki semakin seret sejak ikut jamuri kok bisnis saya berantakan sejak ikut majlis ar kok warung saya sepi warung saya se sepi dulu waktu saya nggak pernah sholat warung saya laris waktu saya mabuk-mabukan rezeki saya lancar saya mendekat sama Allah kok dunia menjauhi saya nah ini yang ngomong begini gagal paham gagal pak? paham boleh saya membuat ibu-ibu lebih tercerahkan, boleh? Bu, bu Pilih duit atau sehat? Pilih anak atau duit? Gini, gini, ulangi Pilih duit atau sehat? Pilih punya anak atau nggak punya anak? Pilih punya duit tapi nggak punya anak Atau nggak punya duit tapi punya anak? Mestinya ya Punya duit punya Anak, anak kenapa saya nanya seperti ini maksud saya begini loh yang namanya duit itu kecil tahu kata Allah Ta'ala dunia dan segala isinya dunia dan segala isinya tidak sepadan dengan sebelah sayap nyamuk sebelah sayap nyamuk sama dunia semuanya itu planet-planet kemudian galaksi antariksa dan segala isinya kalau ditimbang dibandingkan sebelah sayap nyamuk kata Allah Ta'ala, masih berat sayapnya nyamuk dalam pandangan Allah artinya, gak ada artinya sama sekali jadi kalau kamu punya duit seberapapun, itu rezeki yang remeh temeh, rezeki yang hina, rezeki yang kecil, rezeki yang jelek, karena jeleknya yang kafir dikasih yang maksiat dikasih barang elek, silahkan ambil, silahkan ambil barang jelek, ambil ambil boleh saya minta oh boleh boleh boleh barang elek jelek ambil ambil ambil ambil karena je jelek barang bagus saya minta nanti dulu syarat dan ketentuan berlaku syarat dan ketentuan ber berlaku nah yang barang bagus apa bisa sholat bisa zikir bisa sholawat bisa bekti sama orang tua bisa puasa bisa baca Alquran bisa menikmati maulid ini rezeki yang luar luar biasa makanya ketika kamu mendekat sama Allah kemudian kok duniamu kecil, duniamu ke kecil, itu tanda-tanda bahwasanya kamu, dikasih rezeki yang sangat besar, masalahnya duitmu seret, itu aja, cuman duit yang seret, tapi kan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, semuanya se sehat, bisa menikmati majelis, bisa bahagia, ada orang yang duitnya banyak, habis buat berobat, ada orang yang duitnya banyak, habis untuk memuaskan nafsunya, nggak puas, nggak puas-puas, tarik bahagia nggak bahagia bahagia dan modal masuk jamuri duduk silo selonjor sender bahagia kok murahmen ya gampang menih bahagianya mudahnya luar luar biasa nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kuncinya situ. buang dulu dunia dari hati Kecilkan. kan eh, ada manfaatnya cilik gak artinya setelah bisa kamu buang nanti disitu dunianya akan datang bahasa saya begini perempuan cantik itu kalau dikejar semakin gaya betul? ini pengalaman pribadi ini ya, pria tampan kalau dikejar juga semakin gak gaya tapi kalau, kalau dicuekin pasti penasaran ini semua orang ngejar saya ya kok yang satu ini cuek-cuek saja ya akhirnya kebalik yang cantik tadi itu akan ngejar betul ya ngejar lah kalau kamu pengen dikejar dunia cuekin dunianya cuekin dunianya kalau kamu cuek sama dunia dunianya nanti akan penasaran kok aku enggak disentuh ya aku enggak dicari sama dia ya aku kok enggak dianggap ya dunianya akhirnya cuar ambil ayo tertarik sama aku ambil tertarik sama aku kita tetap nyantai-nyantai saja cuek nggak ngaruh nggak ngaruh gak ngaruh gak ngaruh itu kunci untuk menguasai dunia-dunia rahasianya situ. terakhir nah, ini saya ceramah bengok-bengok biar ngantuknya hilang kabih karena ini jamnya jam ngantuk dari tadi jam satu kan ya ngantuk terakhir ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada masalah enggak usah bingung gelar sejadah pegang tasbih baca sholat sholawat selesai, setelah itu ojombok oh pikir jangan dipikir lanjutkan kehidupan masa ya masa ngobrol sama anak yang ngobrol sama anak dan jangan buka handphone kemudian share share sama temennya sumpek aku, aku sumpek nah ini gak selesai masalah ini sumpek, saya lagi sumpek saya lagi banyak masalah semakin kamu nyebut, semakin sumpek itu semakin sum sumpek udah kamu duduk baca solawat, selesai gak usah di share Walaupun suamimu nyebelin, gak usah diurus. solawatin, Selesai. terus saya punya pengalaman. Orang curhat sama saya, Bib, ini suami saya kok ngombak ngambek, ngobak ngambek terus nih, Bib. Pulang ke rumah ketemu suami wajah ngambek-ngambek terus suntuk saya, Bib. Gimana caranya? Selawatono. Selesai. Jadi nanti kamu ngelus-ngelusnya sama solawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di hati saja tidak solawatin. Besoknya Laporan lagi, Bip, Alhamdulillah gimana? Udah nggak ngambek lagi, silahkan dipraktekan nih Iya, Kalau suaminya suka ngambek-ngambek Solawatin, Iya, solat? Solawatin Kalau kerja di perusahaan, bosnya ngambek-ngambek Solawatin Kalau ada pelanggan yang ruwet, solawatin Beres, nggak mungkin tidak Beres, jaminan 100% 100% Ini yang ngomong sudah praktek Yang ngomong sudah prak? praktek Kalau ketemu orang ruwet-ruwet Modal saya tak solawatin, selesai Ya solawatin selesai. Kalau saya nggak kuat nyolawatin, saya titip teman-teman saya duduk di musola baca munjiah seratus kali. Saya punya hajat. Duduk di tanah sana baca munjiah seribu seribu kali. Saya punya hajat. Giliran saya nyopir ceramah. Saya ceramah. Yang lain solah solawat selesai ceramah selesai masalah. Mau praktek? Jangan. Berarti kamu nunggu masalah dulu. Jangan praktek untuk masalah. Praktek untuk h hajat terima kasih Jazakumullah khairan Insya insyaallah yang sedikit ini barokah dan man, dan manfaat saya udah bilang pokoknya kalau bulan maulid ramah saya berusaha dan dan dan saya begini nih sumuk dan panas saya membayangkan bagaimana ibu-ibu kuat dengan pakaian yang seperti ini ya luar luar biasa waktu saya di Hongkong naik taksi supir taksinya diminta sama TKW-TKW Hongkong dengan bahasa Hongkongnya Tolong AC-nya didinginkan, maka jawaban supir taksinya AC saya sudah dingin. Masalahnya bukan di AC, tapi pakaianmu kebanyakan, katanya. Bukan pakai, jubah pakai ini tuh, apa namanya TKW- TKW kalau pengajian, pakaianmu keba kebanyakan. Alhamdulillah, insya Allah kalau pakai baju gini kepanasan akan menghilangkan panasnya neraka. Menghilangkan panasnya kubur. Saya minta semuanya angkat tangan, tirukan saya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين ربي اغفر لي والدي والدي وارحمهما كما ربيااني صغيرا ربي اغفر لي والدي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي واله ووالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه Wassalam. Walhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. detik ini ibu-ibu naik pangkat jadi anak yang solihah. Anak yang solihah. Karena dalam hadis disebutkan, waladun Anak soleh itu yang mendoakan orang-orang tua. Amanat saya sehabis sholat jangan tinggalkan doa ini. Robbil wali-wali dan ajarkan pada siapapun ajarkan kepada anak kita janji nabi Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba yang hamba itu tidak memutuskan doa untuk orang-orang tuanya maka kalau kita doakan orang tua kita terus maka rezeki zuhir dan batin tidak akan putus saya mengucapkan jazakumullah dan mohon maaf atas segala ketidaknyamanan dan kekurangan majelis ini dalam menyambut anda semua. Mudah-mudahan dimaafkan dan barokah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.